Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Di Lovers serta Lestlar Lovers Dimanapun anda berada Selamat pagi kembali di TV hadir untuk mengabarkan Kabar terbaru, kabar bahagia Seputar Lesti Kejora Dan Rizky Wilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa bersahabat Untuk mendukungnya dengan cara Klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru vitamin bahagia dari Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini Bungin akan menyuguhkan kabar spesial dan kabar menarik dari idola kesayangan kita kita wali ke kabar yang sangat membahagiakan sekali ya. Alhamdulillah. Untuk channel YouTube Leslar Entertainment, subscribernya naik kembali. Sekarang sudah mencapai di 1,25 juta subscriber. Masya Allah kebanggaan banget ya Alhamdulillah. Dukungan terus semakin banyak untuk idola kesayangan kita. Mudah-mudahan Leslar Entertainment sukses, terus berkembang, dan selalu menjadi. Menjadi nomor satu, amin Kita selalu mendoakan yang terbaik Dan semoga juga selalu menyuguhkan vitamin-vitamin bahagia ya Untuk kita semuanya Tetap kompak dan tetap solid Untuk selalu mensupport, mendukung karya-karya Lesti dan Rizky Villar Serta tim dari Leslar Entertainment Kemudian persahabat Simang juga Ini ada momen yang bikin ngakak banget ya Saat momen semalam di acara ketawa itu berkah Bapak Bilar kembali menunjukkan kegesrekannya Dengan tentunya menunjukkan gaya khasnya saat bergoyang persahabatnya. ya Ini goyang satu jam saja ala Bilarina kembali muncul nih persahabatnya. Masya Allah bahagia sekali melihat acara semalam Warga Konoha sangat terhibur Masya Allah mudah-mudahan ya selalu sehat untuk Papa Bilar Dan apapun yang selalu dilakukan diberikan kemudahan momen ini pun diunggah kembali oleh akun Tuti Anuskor Les La Lovers ada kalimat caption juga yang dituliskan lentur banget tuh badan katanya tuh sekarang udah lentur banget nih badan dari Papa bilang hingga komentar pun banyak sekali diberikan ada tanggapan dari akun Hariati Darman mengatakan ya Bilarina muncul katanya tuh wow Bilarina muncul kembali nih persahabat ya Masya Allah memang terlihat Badan Papa Bilar ini lentur banget, luar biasa. Kemudian disimak juga ya ada kabar terbaru yang kita dapatkan. Momen semalam di main sepak bola bersama Marwah FC. Alhamdulillah, Papa Bilar dan tim sepak bolanya akhirnya mendapatkan piala. Juara, bersahabat ya, sebagai champions di turnamen semalam. Masya Allah, bangga banget ya. Akhirnya Papa B bisa angkat tropi juga nih. Luar biasa, semalam. Bersama Bang Boril, Bagas, Kak Uyamungzi, dan Kak Dedi Persahabat yang Masya Allah Doakan selalu buat mereka ya Terus kompak, terus solid Dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Amin Di postingan ini pun ada kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Boril ya Bismillah Alhamdulillah masih dikasih rezeki juara lagi malam ini Semangat Marwah FC Wow, luar biasa banget ya Bang Boril, sepertinya pembawa hoki banget ya Setiap Bang Boril main pastinya juara, Masya Allah Kali ini Papa Bilar pun angkat trofi bersama Bang Boril dan tim Dan di postingan Bang Boril ini pun ada kalimat komentar nih persabat ya dari Papa Bilar Disitu mengatakan, pantunmu mulu luluh, katanya tuh <laughs> Mungkin ngakak banget ya Papa Bilar Pantun mulu katanya tuh Bang Boril, ini sing. Gesrek banget ya dari Rizky Bilar, Masya Allah Dan kita lihat juga komentar berikutnya Dari akun Eva 77 mengatakan Alhamdulillah, selamat atas kemenangannya Dan tidak lupa doa Semoga nak Bilar cepat sembuh kakinya, amin Dikabarkan juga bersama dia semalam Papa Bilar itu lagi cedera kaki Doakan yang terbaik, mudah-mudahan cepat sembuh kita selalu mendoakan buat idola kesayangan kita Dan kita lihat juga komentar berikutnya Dari akun Irawati underscore 75 Keren oi pak bos dan tim LN juara Moga ketua kelas kaki alkes pulih Amin Masya Allah banget ya doa baik nih selalu diberikan kepada idola kita Selanjutnya disimak juga bersahabat Ini ada momen terngakak saat semalam di acaranya Papa Bilar saat main sepak bola persahabat ya perhatikan diunggahan kataki Malik ini mengunggah video Bapak Bilar lagi live tapi live nya itu menunjukkan ke kakinya persahabat dan ternyata viewers nya itu 300an wow luar biasa banget ya kata kataki Malik yang nonton kaki doang 340an Rizky Bilar aduh gabut banget yang nonton katanya itu wasya banget ya bagi warga Konoha, kaki Papa bilar itu adalah vitamin Leslar, <laughs> Masya Allah momen ini pun diunggah kembali oleh akun mr.mrs.mrb kalimat caption pun dituliskan nyorot kaki doang 300an yang nonton gabut benar kata usah ayo ngaku siapa yang ikut nonton live marwa FC aduh giot banget ya masya Allah kaki aja yang nonton 340an Rizky <risi> Bilar tuh memang luar biasa nih dan berikutnya juga perselamatan simak juga disini ada unggahan dari Kak Rizkur ini unggahan semalam Rizkur mengunggah foto bareng Papa Bilar dan ada sebuah kalimat yang dituliskan. Hari ini berkesempatan silaturahmi ke rumah abangku Rizky Bilar lesti kejora banyak perbincangan motivasi yang membangun. Terima kasih ilmu ilmunya Bang Bi, masya Allah apapun yang dilakukan ya semoga selalu dimudahkan, selalu dilancarkan. Kita pasti menunggu banget nih vokal dari seorang Rizky Bilar karena Papa Bilar ini sudah latihan vokal personal.